Baik, okay, hari ini saya nak cerita apa tu method eh. Dia, saya tak tahu method, nak tulis, nak tulis method bahasa Malaysia tu apa. Jadi saya nak cerita pasal method uh, menjual lah. Eh? Menjual hartanah. Oh ya? Yeah? Okay. Method kan Kak Ida. Kak Ida nak menjualkan hartanah, okay. So terima kasih Muhammad. Uh, so basically uh, uh, apa ni uh, simple lah, uh, simple punya presentation so that at least you guys tahu uh, perbezaannya eh, uh, antara satu kaedah dengan satu kaedah yang lain okay? so kita dekat Malaysia ni ada tiga kaedah yang uh, utama eh. satu ialah private uh, treaty lagi satu tender dengan nombor, uh, dan yang ketiga lelong eh so you guys uh, siapa yang pernah dengar perkataan tiga-tiga ni tolong tulis tolong tulis why tulis Y dekat you punya chat saya nak dengar you tulis Y tengok you tulis Y ada tak siapa yang pernah dengar ataupun pernah tengok uh, virus ada Y okey yang lain kita ada ramai orang kat sini so saya hopefully jangan apa nombor satu tak pernah okey Okay so hari ni saya nak discuss satu lah eh. So private treaty ni adalah uh, apa tu uh, bila yang biasa kita buat ni yang pakai SMP eh, pakai SPE ada satu orang offer and then melalu, uh, and then ada satu orang accept. So ini adalah private treaty. Yang biasa-biasa kita buat, yang biasa-biasa kita jumpa, buat viewing, buat uh, buat viewing, bawa kita punya buyer, bawa eh uh, lepas tu uh, Lepas tu kita uh, buyer kata okey okay, dia offer buat tawaran. Ha, itu dia panggil private treaty. Maksudnya tawaran tu antara seorang ke seorang eh. Okay. Kalau uh, public auction ni uh, kalau kat uh, lelong ni kan ramai orang dah tahu kan ramai, ramai orang dengar. Ah ha, ini saya tak nak cerita pasal ah uh, apa tu dia punya uh, detail of the lelong. Ini saya nak cerita Kaedah untuk uh, penjualan harta tanah saja. So mungkin next time kita akan buat uh, macam mana uh, sesuatu tu di apa apa pun itu di lelong. Apakah undang-undang yang terlibat dalam uh, lelongan tersebut? Sebab se, um, ada yang lelongan itu memerlu ada, ada apa tu? Um, ada jurisdiction, ada yang tak ada jurisdiction. Ha, jadi yang itu kemudian kita buat. Yang ketiga ialah sale by tender. Sale by Tender ni bila uh, syarikat ataupun uh, agent ataupun Yalah syarikat ataupun agent dia memanggil orang untuk nak bid Okey uh, Ini selalunya dia ada tarikh dia so kita go through one by one eh. So private treaty macam saya kata tadi itu adalah uh, uh, Proses penjualan rumah yang dari seorang ke seorang jadi Bila ada orang buat Uh, offer and acceptance, uh, itu adalah private treaty so Abang Chai dah pernah de dah dengar eh, private treaty tu macam biasalah lah eh uh, uh, perjanjian antara uh, persendirian lah okay, so most common sale method yang ini sangat simple, kita set price, rumah buyer akan attend, inspection and kita akan negotiate eh so yang ini saya copy paste daripada apa uh, daripada luar negeri <laughs> saya paste daripada Uh, website uh, website Australia Jadi masa saya belajar dulu um, a ni sangat popular eh so dia ada dua private title dengan oksion sangat popular so bila dia sebut oksion tu tak semestinya ada uh, pada bank uh, kena ingat ni sebab oksion ni tak semestinya daripada bank je kita kalau nak oksion kita punya property bukan under distress eh? bukan under foreclosure pun boleh juga buat uh, so uh, yang pro dia, dia kita boleh negotiate. Ha? Kita boleh negotiate under, antara uh, owner dengan uh, buyer. And then mas, banyak masa untuk consider offer. Jadi katakan kalau kita dapat satu offer, kita boleh simpan dulu, kita boleh tunggu offer orang lain. Kalau kita nak. Okay. And harga untuk nak buat, kos untuk nak melakukan uh, private treaty ni lebih murah. And uh, dia sangat simple. Jadi kadang-kadang dia tak perlu memulukan agent untuk nak melakukannya eh and dia ada privacy. Jadi orang tak tahu bukan kadang jiran kita pun tak tahu yang kita nak jual rumah, betul? Ha, jadi dia bagus untuk orang yang nak ada privacy. Semua tiga-tiga method ni ada reason dia, ada ada sebab kenapa you pilih salah satu. So uh, kalau sempat kita akan ceritalah eh. Okey, yang kedua, kenapa orang pakai uh, private, apa tu private treaty ni sebab lebih banyak masa untuk nak chai offer, lebih banyak dapat offer uh, apa tu uh, yang tak bagusnya sorry, yang tak bagusnya kadang-kadang nak lebih banyak masa nak dapat orang nak offer kan uh, so that is a problem kadang-kadang kan -kadang, eh, sebab you kena tunggu orang offer and the offer is right baru you punya ada closure dengan you punya jualan tu and kadang-kadang inconvenience sebab tetap minggu orang nak datang tengok kadang-kadang maghrib orang datang malam orang datang yang eh, itu pasal layan you tak boleh macam okay lah uh, Ai tak boleh tak kasi orang tengok sebab orang nak beli baju pun kadang-kadang dia nak cuba kan uh, so dia nak tengok rumah tu dia nak pastikan apa yang per apa dia punya uh, dia punya pelaburan tu berbaloi eh uh, jadi you tak boleh nak tolak yang ketiga ialah kadang-kadang dia ada special condition contohnya macam uh, jualan ni kena ada loan lulus kan itu yang basic, basic yang kita buat kan uh, jadi kasini yang problem tu. Kalau tak ada bank-bank kalau tak ada dapat uh, kelulusan bank apa berlaku? Kena pulang balik kan. Ha duit tu so ada condil eh untuk private treaty. Okey. So far okey? Kalau okey okey cakap. Yes, cakap yes. Uh, so private treaty senang ya. Ah eh. uh, perjanjian antara persendirian okey. Okay so tips untuk menjaya dekat private treaty ni setting the price. Pricing sangat penting. Kita kena pastikan pricing kita ni menarik orang untuk orang buat offer, untuk buat-buat tawaran. Eh. And kita kena create interest dekat dalam property. Sebab tu, uh, tu tugas agent sangat penting. Eh. Uh, tugas agent sangat penting. Sebab kalau sekiranya kita buat sendiri kemudian kita tak mampu nak melakukan ataupun berikan yang terbaik jadi rumah kita tu tenggelam. Eh jadi dia perlu, perlu agent untuk melakukan setiap hari monitor uh, pastikan dia punya offer yang terbaik uh, macam tu baru kadang-kadang berlaku sebab tu uh, kita uh, perunding hartanah kita tak perlu risau tentang kita punya uh, for this moment eh at this moment kita tak perlu risau dengan uh, security kerja kita sebab walaupun teknologi banyak orang lebih suka dengan lebih prefer untuk uh, ada perhubungan Antara apa tu face-to-face -face rather than online saja So dia nak tengok juga face-to-face -face, okay So uh, because of that uh, Agent punya input masih lagi diperlukan Yang nombor dua ialah tender okay, okay. Yang kedua tender ini contohnya eh contohnya ni kita ambil daripada um, uh, Apa tu William, tak saya. CWC kan eh? Okay So um, apa tu dia punya dia punya ni ada 11. Hari ni dia boleh yang di bucha. Jadi ni contoh eh. Jadi um, kalau kita tengok uh, tender ni dia invite orang untuk bid eh. Contohnya macam ni agriculture land untuk sale by tender berapa besar dia beritahu. And then dia kena ada tender dokumen eh. Tender dokumen tu selalu dicaj RM100 a apa tu? Apa tu RM50. Uh, RM500 ah, pun aja, so kalau kita tengok saya cari eh. uh, sekejap uh, sale by tender tm, menara tm, menara tm dijual kan uh, menara tm dijual uh, sekejap ani contohnya eh, tapi yang uh, yang benar DM yang ni NX1 dengan NX2. So kalau kita tengok NX1 dengan NX2 dia ada jual stop sharing saya buka kejap eh. eh uh, share this this one. share. Sudah so, nampak eh? Ha, ni contohnya tender untuk sale property NX1 dengan NX2 NX1 dengan NX2 ni dekat menara rebung tu sebelah tu ada dua dulu dia hotel tapi dia apa tu di apa tu ha, terbengkalai sangat lama jadi TM beli ha, jadi yang itu pun dia dah jual ada yang 20 tingkat dengan 33 tingkat okay? so dia jual tapi dia jual by tender dia punya tender dokumen dia harga berapa RM500 ha, ini contohnya lah eh. so apa yang you kena buat ialah you kena beli dia punya tender dokumen and then uh, and then lepas tu you kena bid so you kena bid sebelum friday macam ni kan ni yang dah lepas ah, yang baru ni macam yang apa tu um, yang sebelum ni punya uh, yang ni masih lagi available so kalau siapa nak beli tanah ni eh, 4.25 ekar eh, lebih kurang 10 Uh, 10 hektar. Eh sorry sorry. Uh, sorry sorry. Uh, tu itu kalau hektar terbalik. Ah uh, 4.25 ekar dan you boleh uh, still boleh bidding lagi eh. So uh, bagus jelah you akan dapat banyak offer selentak dan you boleh pilih tau. You know? And then selalunya tender ni dia tidak hanya uh, harga, saya tengok masa jap. Dia tidak hanya harga tapi dia tengok condition juga. So bila you dapat kata 5 6 you boleh men menelaah dia punya offering tu serentak eh jadi kadang-kadang ya, uh, you appoint uh, estate agent sebab benda ni dia banyak documentation kan so estate agent, agency dalam kes ni yang dia buca dengan uh, William and Talha. Uh, dia dia orang buat, ada uh, tender document tersebut lah uh, time consuming sebab you kena tunggu orang untuk bid kan kalau bidding you tak cukup bagus, you kena buka balik uh, jadi dia bukan kalau satu orang dua bid dia kadang-kadang tak tak mencukupi. Jadi you kena, you akan extend lagi. You akan buka balik extend lagi. ya Macam tu lah. So kadang-kadang involve banyak parti lah eh. So benda ni semua orang akan tahu. Bila you buka je uh, kata bangunan NX1, NX2 nak, nak jual. Semua orang tahu eh ha, macam tu lah TM nak jual lah. So kata adakah rumah boleh dibuat uh, by by bidding? Boleh juga. Tak ada masalah eh. Tapi selalunya orang yang buat ni ialah orang buat bidding ni selalunya bangunan ataupun orang yang ada in the under liquidation kan contohnya macam aa, apa tu case case untuk lembah beringin itu kan tanah dia besar jadi dia bankrupt jadi dia liquidator pergi buat buat ajualkan okey jualkan the the property melalui bidding tender so yang ketiga sekali ialah lelong ada tiga minit so ni contoh lelong eh lelong ni masih up lagi Uh, dekat Kuantan, Pahang so lelong dia ada macam saya katalah dia ada dia punya apa dia punya uh, peraturan dan undang-undang eh berdasarkan sama ada berkaitan uh, apa judi seri uh, berdasarkan pada kanun tanah negara ataupun non -diciri, non uh, judi seri eh? uh, apa tu uh, apa tu yang belum ada yang belum ada ten apa uh, belum ada grant lagi Ha, jadi bila ada peluang ada grant, dia tidak termatuk dengan kanun tanah negara. Jadi, you boleh dapat harga yang terbaik dan you boleh detak reserve price you. Eh? So that only reserve price and above saja you terima eh? and open to L. Yang kon dia pula, time consuming, you kena tunggu and you require lebih banyak cost. Eh, lebih banyak you kena bayar, okey. So kadang-kadang, kadang-kadang ambil masa kan takde orang beat dia kena tunggu lagi-tunggu lagi, tunggu lagi. Ha, tu sahajalah eh. So ini adalah soalan, eh. satu minit dua minit ini adalah soalan daripada uh, apa tu soalan dekat INSPAN in relation to real estate agent practice sila explain ten, uh, apa tu private treaty tender dengan auction. so bila dia cakap 15 makar ni maksudnya 5 makar satu kan uh, so you kena you kena cerita yang apa saya cakap tu insya Allah dapat lima belas uh, apa yang saya cerita tadi tu boleh dapat lima belas penuh eh. apakah tiga difference ni uh, so you kena cerita ni sepuluh markah jadi you kena satu muka penuh lah uh, jadi uh, siapa yang nak tolong, siapa yang nak uh, jawab uh, owner tak tentukan harga yang tu dia buka kepada orang, orang yang ambil contohnya dia macam tender tender tu macam tender sebut harga untuk uh, Uh, apa tu untuk supply supply barang-barang uh, untuk office katakan dia buka and then orang tu tengok spec and then orang offer berapa dia nak supply harga tu jadi mana yang lebih rendah diambil tapi dalam case property ni kadang-kadang dia tidak macam tu je dia dia involve uh, harga involve dia punya uh, payment macam ni dia punya payment uh, so ada banyak uh, banyak banyak benda yang terlibat lah eh. jadi orang yang Uh, orang yang nak tengok tu dia perlukan consultation daripada real estate agency uh, orang yang terror bab ni me, membaca dia punya tender punya proposal and then bau dia bagi you boleh buat decision mana satu yang terbaik kadang-kadang uh, walaupun initial bid tu uh, macam kes uh, yang apa tu lembah beringin 50 juta tapi bila dia boleh counter lagi dia kata uh, apa tu uh, the the bid is too low jadi dia boleh counter suruh, suruh bidding lagi kan Ha, jadi habis kat situ 80 juta. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tips pelaburan -tip hartanah serta kejayaan hartanah jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification dan subscribe komen. Kita jumpa lain kali.